Halo sahabat cerdas. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik Atau tepatnya 1340 suku bangsa Kita akan mengenal keragaman rumah adat Pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional Daerah Istimewa Aceh Suku yang mendiami daerah istimewa Aceh antara lain Suku Aceh, Suku Gayo, Suku Alas, dan Suku Tamiang Rumah adatnya adalah Badi Pakaian adat Ule Balang Tarian adatnya antara lain Tari Saman dan tari seudati Alat musik tradisional adalah Serone Kali Senjata tradisional adalah Rencong Sumatera Barat Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah Bundo Kanduang. Tarian adatnya antara lain Tari Piring dan Tari Payung. Alat musik tradisional adalah Saluang. Senjata tradisional adalah kerambit. DKI Jakarta Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. tarian adat antara lain tari yapong dan tari topeng alat musik tradisional tehyan dan tansidor senjata tradisional adalah golok Jawa Barat, suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat, rumah kesepuhan. Pakaian adat, kebaya. Tarian adat, antara lain. Tari Jaipong, dan Tari Merak. Alat musik tradisional adalah angklung Senjata tradisional Kujang Jawa Tengah Suku yang mendiami daerah Jawa Tengah antara lain Suku Jawa, Suku Samin, Suku Kangean, dan Suku Karimun Rumah adat adalah rumah joglo, pakaian adat, jawi jangkep, dan kebaya. Tarian adat adalah tari serimpi dan tari gambiong. Alat musik gamelan dan senjata tradisional adalah. Keris. Jawa Timur. Suku yang mendiami daerah Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Rumah adatnya adalah rumah Joglo Situbondo. Pakaian adat, Pesaan Tarian adat antara lain Tari Remo Dan Tari Jaranan Alat musik Gamelan Dan senjata tradisional Slurit Kalimantan Barat Suku yang mendiami daerah Kalimantan Barat antara lain Suku Dayak Ngaju Suku Kayau Suku Skadua Dan Suku Pontianak Rumah adat adalah rumah panjang Pakaian adat King Baba Dan King Pibinge Tarian adat Tari Monong Atau Tari Manang Alat musik adalah Tuma Senjata tradisional Mandau Bali, suku asli dari Bali, adalah suku Bali. Rumah adat Gapura Candi Bentar, pakaian adat, payas agung. Tarian adat antara lain tari pendet dan tari legong. Alat musik tradisional adalah gamelan Bali, dan senjata tradisional adalah keris Sulawesi Selatan. Suku yang mendiami daerah Sulawesi Selatan antara lain, Suku Makassar, Suku Bugis, Suku Toraja, dan Suku Mandar. Rumah adat Tongkonan. Pakaian adat Baju Bodo. Tarian adat Tari Kipas Pakarena. Alat musik. Keso Senjata tradisional Badik Nusa Tenggara Timur Suku yang mendiami Daerah Nusa Tenggara Timur Antara lain Suku Rote Suku Flores Suku Sumba Dan Suku Belu Rumah adat musalaqi pakaian adat pakaian adat rote tarian adat tari perang dan tari gareng lameng alat musik sasando senjata tradisional Sundu, dan Kabiala Maluku Suku yang mendiami daerah Maluku antara lain Suku Buru Suku Kei Suku Banda Suku Seram dan Suku Ambon Rumah Adat Baylew Pakaian adat, baju cele Tarian adat, tari cakalele Dan tari lenso Alat musik, nafiri Senjata tradisional, parang sawalaku Papua. Beberapa suku yang mendiami Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Biak. Rumah adat adalah Honai. Pakaian adat rok rumbai dan koteka. Tarian adat Tari mushoh dan tari selamat datang alat musik tifa senjata tradisional busur dan panah dan tombak di video tentang keragaman budaya Indonesia semoga video